Lamborghini Miura dinobatkan sebagai mobil klasik paling berharga di dunia. Dilansir dari sindonyus.com, oleh Wahyu Sibarani, Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022 pukul 5.58 waktu Indonesia Barat. Lamborghini Miura dinobatkan sebagai mobil klasik paling berharga. Nilai Lamborghini Miura saat ini mencapai 26,5 miliar rupiah berdasarkan perhitungan konfus. Perusahaan asuransi Inggris, Konfus menobatkan mobil sport lawas Lamborghini Miura sebagai mobil klasik paling berharga. Mobil itu mengalahkan mobil-mobil klasik legendaris lainnya, seperti Ferrari F40 dan Bugatti EB110. Disebutkan situs staff, Confus melakukan metode perhitungan khusus. Dalam perhitungan itu, dilibatkan sebanyak 2000 mobil klasik yang telah mewarnai industri otomotif dunia. Pengamatan juga dilakukan dari 2019 tahun 2022. Penentuan mobil klasik paling berharga itu ditentukan melalui beberapa indikator yakni, jumlah produksi mobil, harga mobil pada Mei tahun 2019, harga mobil tahun ini, dan terakhir jumlah pencarian nama mobil di Google. Dari beberapa indikator itu, akhirnya terpilih Lamborghini Miura sebagai mobil klasik paling berharga dan ditempatkan di posisi pertama dari survei itu. Posisi kedua ditempati oleh mobil klasik legendaris, Ferrari F40. Mobil Ferrari terakhir yang didesain langsung oleh Enzo Ferrari itu kalah tipis dari Lamborghini Miura. Sejatinya, dari perhitungan beberapa indikator di atas, Ferrari F40 menang di kategori pencarian Google. Hanya saja mobil buatan Ferrari itu imbang dari segi harga. Pada Mei tahun 2019, harga Ferrari F40 mencapai 1,3 juta dolar Amerika Serikat atau mencapai 18,6 miliar rupiah. Di tahun ini harganya naik dua kali lipat jadi 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau setara 37,2 miliar rupiah. Sayangnya, peningkatan yang sama juga dirasakan oleh Lamborghini Miura. Di 2019 harga mobil dengan logo banteng ngamuk itu ada di angka 925.000 dolar Amerika Serikat atau mencapai 13,2 miliar rupiah. Di 2022 harganya juga naik dua kali lipat menjadi 1,85 juta dolar Amerika Serikat atau mencapai 26,5 miliar rupiah. Jadi, dari segi persentase harga, kedua mobil klasik itu memang imbang. Bedanya Lamborghini Miura justru menang dari segi kelangkaan. Saat ini populasi Lamborghini Miura hanya ada 764 unit. Sebaliknya Ferrari F40 diproduksi sebanyak 1.311 unit. Dari situlah akhirnya Lamborghini Miura ditetapkan sebagai mobil klasik paling berharga. Dalam daftar itu, setidaknya ada 8 mobil klasik lain yang tak kalah populer. Di antaranya adalah, Ferrari 250 GTO, AC Cobra, Datsun 240Z, Bugatti EB110, Lancia Stratos, Climate Superbird, Jaguar E-Type, dan Nissan GTR. Popularitas mobil klasik terus meningkat seiring tahun, bahkan nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan harga emas. Artinya investasi mobil klasik yang tepat tidak hanya jadi langkah menarik bagi orang yang mencintai otomotif, tapi juga orang-orang yang pintar berinvestasi, ujar Alex Kindred, analis dari Konfus. Dan jangan lupa, untuk selalu dukung channel ini supaya lebih berkembang, dengan cara, like, subscribe, dan share. Terima kasih.